korban banyak puterannya melaju kencang 21 Januari 2022 stasiun kita lihat jah -jah. Meluncur, Pak. Meluncur, Pak. Meluncur, Pak. Rabak,